man idda'a hubbal jannah barang siapa yang mengaku cinta surga wala yatasaddaq tapi dia tidak mau sedekah kepada fakir miskin anak-anak yatim maka pengakuannya kadzdzabun adalah dusta mengaku cinta surga tapi tak mau menyantuni anak yatim mengaku cinta surga tapi tak peduli dengan fakir dan miskin maka nabi katakan palsu pengakuannya tersebut laa nuzubillahi min Zati. Maka, mari, mari, tidak perlu menunggu menjadi orang yang kaya raya untuk bersedekah. Dimana kita memiliki kemampuan sekecil apapun berikanlah karena sedikit dari kita sangat berarti. Ala habib. Ini diriwetkan oleh Imam Ad Dailami. Wa rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam shay'in miftahun bagi setiap sesuatu miftahun ada kuncinya bagi setiap sesuatu ada kun kunci wa ya. miftahul jannah uhbun masakini wal fuqara Sedangkan kuncinya surga adalah mencintai orang-orang miskin dan fakir. Maknanya adalah ketika kita ingin masuk ke dalam surga Allah, maka harus memiliki kuncinya. Maka kunci membuka surga Allah adalah dengan mencintai para fakir dan miskin di tengah-tengah kita. Bergaul dengan orang-orang fakir adalah bagian dari ketawa-ketawa Orang yang bersedia, bergaul dengan orang-orang fakir miskin, para du'afa, yatim, duduk bersama mereka, makan bersama mereka, tawa bahagia, menangis bersama mereka. Ini adalah merupakan bagian dari ketawaduan yang luar biasa. Wahua dan bermula duduk bersama dengan fukura itu, Min of Jihad adalah sebagian daripada jihad yang paling utama. Alhamdulillah program Hamdalah TV di setiap bulannya mengadakan ngaji barang yatim dan duafa. Ini adalah implementasi daripada aljulus maal fuqoroh duduk bersama bergaul dengan orang-orang fakir miskin. Implementasinya Alhamdulillah, bahkan ada satu program terbaru dari Hamdalah TV Yaitu mengirimkan bantuan ya ke saudara-saudara kita yang saat ini sedang terjajah, terzolimi di negara Palestina Tepatnya di Gaza, karenanya bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini ya, Silahkan bagi anda yang ikut serta memiliki kepedulian kepada saudara saudari kita yang saat ini sedang terzalimi oleh orang-orang kafir laknatullah alaihim ya kita bantu kita sisihkan harta kita kita bantu mereka semoga tercatat sebagai amaliah yang kelak diambil kiamah ketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasulnya kita mampu menjawab bahwasanya kita mencintai saudara kita di Palestina Amin ya Allah ya alamin